Luar biasa terlunta-lunta perekonomian sekarang, rata-rata panen sawit semua. Yang dulu kurus-kurus, sekarang alhamdulillah sawitnya gemuk, yang punya sawit pun ikut gemuk semua nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kali ini kita di tempat mana, apa namanya, tempat masak nasi berkumpulnya tukang-tukang koki-koki laki-laki. Nah, ini kokinya bapak slim. Sahabat keluarga yang lama tak bersuah. Ada berapa tahun Pak Selin? Kita tidak bertemu Pak Selin? Ada mungkin lima tahun. Lebih? Lebih lima tahun. Sehat? Alhamdulillah sehat. Masih cari garu? Cari garu. Nah, ini koki kita nih kawan-kawannya. Koki. Ini Pak Amun. Kino, Pak. ini Aduh, mohon maaf nih apa oh, Amun yang sudah meninggal ya meninggal. Sampai, sampai lupa nama Aduh mohon maaf nih papa Bon Ada bapaknya Doni Sahar Pak Sahar Menikahnya kawan baru nih Siapa namanya mas Muhammad Pahro Rozi Asal Bagian? <San> oh, Presa Batu Keliang Utara, Kak. Hmm, di daerah Tongguru Mahmud Yasin lain. Oh, kalau beliau oh, Batu Keliang Utara dia. Kalau kita, Batu Keliang Selatan lah, anggap seperti itu kan? Batu Keliang Lama kan? <gulis> Presa yang, ta yang tahunya saya cuma presa kopang aja seperti oh, ada presa mantang ya Oh iya yeah. Nah ini kawan-kawan kita di daerah transmigrasi uh, Kabupaten Sengata, Kecamatan Rantupulong Desa, tepian, makmur Jadi orang-orangnya semuanya mamur mamur semua Alhamdulillah Bumisnya sampai putih Bumisnya sampai putih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 Jadi ini adalah momen pertemuan kita Dengan keluarga dan sahabat Di daerah Kantu Pulung kawan kawannya Ya, ya mudah-mudahan kita dipanjangkan umur Pak Selin ya Kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Inom Mudah-mudahan sehat ya Insya Allah lah Mudah-mudahan Sehat, panjang umur Panjang rezeki, bisa naik haji setipatnya ya. Jadi, ini adalah suasana pagi di salah satu rumah keluarga yang sedang melakukan persiapan untuk acara resepsi pernikahan. Salah <SILENGALANAN> Sebelum memulai aktivitas saudara-saudara Jadi ini Saat ini kita sedang berkumpul Menyantap Jajanan dan Minum kopi bersama Yang selanjutnya kita siapkan untuk panggung pengantin atau pelaminan sambil menunggu warga yang belum datang dan tetangga untuk sama-sama kita berpotong royong melengkapi kebutuhan selama acara karena aktivitas belum dimulai jadi saya akan berkunjung ke salah satu rumah keluarga. Nah, ini saudara-saudara. Jadi, ternyata sebelum saya sampai di sini, ternyata sudah disediakan oleh-oleh untuk dibawa pulang ke daerah Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, lumayanlah perjalanannya, saudara-saudara, kurang lebih. 7 jam perjalanan berang perjalanan estimasi tujuh jam. ini perlu anak anak anak oya oh iya <coughs> oh, ya ya banjar ama nih. Bapaknya Banjar, nih bapaknya Lombok, ini bapaknya Lombok. Tidak berani kelihatan mukanya Napa <laughs> apa? Ini Bude lagi persiapkan kita oleh-oleh Mudah-mudahan -oleh. tetap sehat, ini Panjang umur. Tiang Jok Lombok tang tahun tahun 2011 ini ke? Ya Masih umur lima tahun lah Masih umur Oke Dan ngunik ulik lemon teh tang ulik belum bawa Karate nah, kita ngopi-ngopi dulu yuk. ini. Kawan-kawan ini karate do. Ini. Kawan -kawan nih, karate do. Eh, wah tempat lain di B. Oh iya, yeah. sempat dulu dikirim ke Jakarta waktu masih di Pondok pesantren Tenggarong, Pondok Santren Nahdlatul Ulama Syekh Zainuddin. Sekarang sudah ini lulus PNS sudah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah lulus PNS di daerah Kutai Timur. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Amin. Nitungkin ka. Mau tengokkin? ini kepala suku oh, ini teman-teman kita lagi ngopi di rumahnya saudara kita saudara arkam Aduk kanduk dulu tempatnya D. ini namanya bang Purna. balasiku. Oh, gendulak Wah, gede. Nja, embek kupin Bari bari. Motor kado, motor Montor motor kado, motor motor motor motor motor motor motor Mau motor motor motor motor motor motor motor motor motor motor motor motor motor nomornya motor motor dikasih pulung tepian Mamur ini masih-masih kecil ini ngopi ngopi nih tapi bagus untuk jantung ini nih namanya Muhammad Adrian Barri, Al Bari Albari Insya Allah calon Usta ini bilang mana aja jadiniallah dan tahu kapan kita lagi kesini, kawan-kawan. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki. Cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Mobil lah, topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.